Dua. Dua. Ternyata berat di kaki ya. Terus di rumah senang di sekolah senang di mana mama hati ku Persiapan lomba memasukkan paku oleh Pramuka Penggalang ini ya, nah, mereka dikacaukan dulu dengan berbagai nyanyian. Ya.